I am delighted to offer my congratulations for the Wikinu Nusantara gathering in Indonesia. My name is Mariana Iskander. I am the CEO of the Wikimedia Foundation, sending you greetings from my home in Johannesburg, South Africa. Congratulations, and I wish you all the best for an important conference on the open collaboration movement. Thank you. Sebenarnya pas tahu WIKI Nusantara di Padang tuh, eh, ampo Jo komunitas eh, di Minang eh, senang sih Jo merasa eh, bersyukur soalnya kan WIKI Nusantara kok sempat ditunda kan di tahun 2020 dek COVID jadi dek kini diadakan offline di Padang ya merasa bersyukur ala diadakan dek Wikimedia Indonesia Yang paling keren itu para kontributor mereka berbagi pengalaman cara mereka mengemas komunitas yang mereka bangun di daerah-daerah itu sangat keren, sangat inovatif dan sangat kreatif bagi saya untuk melihat anak-anak muda yang uh, begitu bersemangat dalam uh, memajukan Wikimedia Indonesia wiki nusantara sampun sesuai kali ekspektasiku lho amriki sedaya panitia menikah sampun sesarengan kelampahakan wiki nusantara wa senajan wanten pinten peserta ingkang dereng saget rawo nangeng meniko namung sekedek, dados sedoyo sedaya saget ngantos ganjar Pasang bagi saya itu adalah subuhan acara yang rasa nusantara. Disitu ada tarian penyambutan, ada tarian piring, dan yang paling berkesan lagi itu tarian menepuk kain. Apalagi saya turut mencoba, ternyata susah menepuk kain itu sampai berbunyi. Alasan yang metamu tuh kami memilih e, tadi pasang bantu, Dek Karano tari pasangan bantu biasanya digunakan untuk uh, menyambut tamu yang datang ke tuan rumah yang dalam palko Wikimedia Indonesia. Uh, sekaligus sebagai rasa ucapan selamat datang dari Wikimedia Indonesia ke uh, peserta uh, wiki Nusantara 2022. Yang kedua itu kami memilih tari Piriang sebagai uh, salah satu tari di Wikimedia Nusantara. Dek Karano uh, tari Piriang punya gerakan yang unik uh, dari tari-tari daerah lain. Uh, yang menggunakan pirang jolilin uh, dan juga uh, menggunakan uh, pecahan pirang yang penari bisa uh, melakukan atraksi menginjak-injak uh, pecahan yang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada seni pertunjukan randai. Kami memilih itu Karano randai itu punya uh, beberapa unsur seni uh, di dalamnya termasuk uh, panca sile, ada suaro, seni suaro, jo uh, seni uh, naskah atau uh, cerita yang menyampaikan pesan. Titiang ngelamase puniki becik pisan riantukan titiang presiden kecunduk sarang semeton utawi sawitre saking sejebak Indonesia Sane medui tetujuan sana patah ingin punike limbakang kewruhan puniki becik talar membuat pisan riantukan jagi nincapang rasa semangat titiang limbakang bahasa aksara mewasasre Bali ring Wikipedia bahasa Bali miwah proyek-proyek Wikimedia Saneliana. Naliko kula dados panitia acara ten pandang menika, kula nyinauni kathah sanget. Salah setunggalipun kados pundi manoto dicoro supados uh, kanton ganjar. Ugi kula dan mriki saged sinau dados pambiwara. Uh, menika damel kula nalika ngendikan teng ajeng langkung mantep yang ati. Mula kula seneng Kita mimpinya memang pengen lihat Wiki itu seperti ini, gitu. Apalagi para pendirinya zaman dulu, itu sebenarnya mereka melihatnya bahwa, "Oh, kenapa sih nggak kita buat komunitas yang bisa lebih nggak hanya menyunting, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih ke masyarakat, ke, ke negara kita juga, gitu." Dan memang akhirnya kita bisa melihat sekarang bahwa banyak sekali komunitas yang ada Wiki Latih, ada Wiki apa, Wiki Source, ya. Bahkan kerjasama dengan Wikimedia Foundation juga kayaknya sudah sangat dekat ya. Jadi mungkin saya sangat bahagia sih bisa melihat kemajuan Wikimedia Indonesia yang sekarang. Sebenarnya yang pengen saya lihat ke berikutnya adalah bagaimana teman-teman yang sekarang di komunitas itu bisa mulai juga menapaki ke jenjang yang lebih baik lagi dalam arti di organisasinya. Atau mungkin nanti sebenarnya kalau yang saya ngobrol juga dengan beberapa teman pendiri adalah Gak hanya persis di Wikimedia Indonesia, tapi nanti kedepannya teman-teman bisa lebih aktif di pemerintahan atau di industri swasta, menyebarkan sesuatu yang sudah dipelajari sekarang. Karena sebenarnya kalau saya lihat, sebenarnya Wikimedia Indonesia adalah sarana buat teman-teman juga untuk belajar berorganisasi, belajar bagaimana mengelola suatu apa organisasi, bagaimana kita berinteraksi, networking. Jadi saya rasa itu sangat penting sih buat kita semua untuk melihat teman-teman lebih maju ke depannya ke arah yang lebih baik. Menurut saya acara weekend Nusantara ini sangat tepat sekali karena banyak banget hal-hal baru yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu sebagai tamu undangan dari luar Tentang Wikimedia, kemudian tentang weekend Nusantara sendiri, Tapi menurut saya itu keren banget gitu Tadi acara ini aja diawali dengan teman-teman peserta diajak menebak apakah pernyataan itu ada yang benar ataupun ada yang salah gitu Dan ya sehingga menurut saya itu sangat tepat gitu. kalau saya bilang mungkin kita sudah harus mulai mencoba untuk uh, melebarkan sayap ya, dalam arti pembicara pembicaranya bukan hanya internal, tapi mungkin kita juga sudah bisa undang pembicara dari luar, eksternal gak mesti harus pemerintah ya tapi mungkin beberapa uh, siapa mungkin organisasi lain yang sejalan atau mungkin juga bisa Beberapa speaker dari luar yang kita tahu bisa memberikan insight atau sesuatu yang lebih baik buat kita Sehingga kita terpacu untuk lebih bisa membuat Wikimedia Indonesia dan komunitasnya jadi lebih baik ke depannya uh, Tentunya kalau harapan saya berharap uh, baik uh, Wikimedia ataupun uh, Wikimedia Nusantara tetap diadakan uh, Bisa menjangkau lebih banyak pihak lagi, lebih bisa uh, kolaborasinya lebih bisa diperbanyak lagi Semoga uh, tahun depan masih ada Wiki Nusantara di kota-kota lainnya secara offline. Yening Pengap Titiang, Ring Wikimedia Indonesia, Mangden Inten Surut Surut, ngelim Bakang, Mewah Nuntun, Komunitas Komunitas Puniki, Mangde Sayan, ngemecikan Malih, Puniketaler, Indek Parikramo Parikramo Sekadi Widiatule, Wiki Nusantara Puniki patut ketahui uh, uh, perlu kelaksana yang nyambran warsa Riantukan uh, akeh keweruhan keweruhan puniki patut kelimbakan mewah kelestarian. Keep the spirit up. Masih banyak prnya. Jadi kita kita buktikan bahwa kita bisa. Uh, kalau bisa nah, reddesign kita semakin perkecil, semakin banyak artikel yang berkualitas lalu mungkin kalau saya ya tadi dari sisi data privasi perlindungan data minta teman-teman juga memperhatikan hal seperti ini karena kedepannya konsekuensinya akan sangat uh, apa ya, berbahaya kalau kita tidak memperhatikan ini, jadi mungkin harus ada semacam uh, pelatihan atau mungkin semacam sesi di mana teman-teman juga bisa terupdate dengan semua apa hal-hal yang berhubungan dengan privasi data